Jika, kita cermati pergerakan oil, US di sedang bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 71,01 sampai 71,55 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga oil, US di kembali bergerak bearish ke bawah menuju level 69,49,